Nah, ini dia khas Jogja yang tidak boleh kita lewati kalau kita berjunjung ke Jogja. Gudeg. Jogjakarta memang merupakan kota yang memiliki banyak destinasi wisata kuliner. Salah satu yang harus Anda coba adalah gudeg khas Jogjakarta dengan rasa yang spesial. Gudeg. Merupakan makanan tradisional khas Yogyakarta, kita dapat dengan mudah menemukannya di kota ini. Ada banyak tempat yang menyajikan makanan bercita rasa manis ini. Kali ini, kita akan menikmati makanan khas tersebut di Gudeg Sagan, Gudeg Basah khas Jogja. Gudeg di sini sudah sangat terkenal oleh masyarakat Jogja ataupun pengunjung yang datang ke kota ini. Gudeg itu berasal dari kata bahasa Jawa yaitu hanggudeg yang berarti mengaduk. Ani makan.